Apakah 5 aplikasi raksasa tersebut Shopee, Kredipo, Akulaku, Home Credit dan Indodana akan melakukan penyebaran gas?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 Penipuan Dan jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Baik ya Hari ini kita pengen ngebahas 5 aplikasi raksasa Yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan Dan kebetulan hari ini belum mampu melakukan pembayaran Ataupun mungkin penyicilan Dengan berbagai macam alasan Apalagi ini sudah di bulan Ramadan Dan mendekati hari lebaran banyak yang udah pusing nih untuk beli baju hari raya, untuk beli baju baru anak-anak, dan untuk modal mudik pulang kampung tahun ini. Dan aku mendoakan semua teman-teman yang mungkin hari ini berencana untuk mudik sukses di perjalanan pulang dan perginya nanti. Dan jangan minjol untuk modal mudik tahun ini. Ya. Oke, yang belum punya modal untuk mudik tahun ini tetap bersabar ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mudik dan berkumpul bersama keluarga yang ada di kampung. Baik, hari ini kita pengen ngebahas 5 aplikasi raksasa. Apa saja aplikasi yang akan kita jelaskan pada video kali ini? Yang pertama adalah Kredivo, Akulaku, Shopee, baik PayLater dan SPinjam, dan yang ketiga adalah Home Credit dan yang kelima adalah Indodana. 5 aplikasi raksasa dengan total limit puluhan juta Dan hari ini penggunanya juga ada jutaan orang Dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran Serta bertanya-tanya Apa resikonya ketika kita belum mampu melakukan pembayaran di lima aplikasi raksasa tersebut Dan mungkin apa resikonya ketika kita tidak membayar lima aplikasi raksasa tersebut Nah hari ini yang banyak di dalam kekalutan yang mungkin di dalam ketakutan dan kepanikan karena takut didatangi debt kolektor lapangan dan akhirnya hari ini uring-uringan banyak ya yang seperti itu dan hari ini banyak pula yang takut kalau seandainya 5 aplikasi raksasa tersebut melakukan penyebaran data dan kembali bertanya-tanya setelah galbay berapa lama 5 aplikasi raksasa ini akan mendatangkan debt collector lapangan. Oke, kita akan jawab satu-satu supaya kita bisa menenangkan hati dan pikiran dari teman-teman yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Yang pertama Apakah 5 aplikasi raksasa tersebut sudah terkoneksi ke SLIK OJK? Jawabannya sudah, ya. Shopee, pelet dan Nest, Pinjam Kredit, wakulaku Home Credit dan Indodana sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Itu tandanya artinya otomatis pula mereka sudah memiliki legal standing hukum dan mereka sudah terdaftar dan berizin di OJK. Dan ingat Hampir semua produk-produk Payletter itu sudah terkoneksi ke SLIK OJK Walaupun selain dari 5 aplikasi yang tadi kita sebutkan Nah selain lima aplikasi tadi coba cek aplikasi apa saja yang mungkin hari ini sudah punya produk Payletter Biasanya dan mungkin uh, itu pasti sudah terkoneksi ke SLIK OJK Itu yang pertama dan yang kedua setelah galbay berapa lama debt collector akan datang ke rumah kita. Mungkin dari salah satu dari lima aplikasi yang tadi kita sebutkan Ada yang bertanya seperti ini Oke kita udah pernah share di video yang sebelumnya Dan kalian nanti bisa langsung cek ya Bagaimana debt collector lapangan dari aplikasi Kredivo Melakukan kunjungan ke rumah debitur yang belum mampu melakukan pembayaran Udah gua share tuh di video yang sebelumnya Di situ kita melihat dan mendengar percakapan mereka Bahwasannya si debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu sudah telat 34 hari atau 1 bulan 4 hari. Nah, setelah 1 bulan 4 hari langsung Debt kolektor lapangan dari aplikasi tersebut menerjunkan Debt kolektor lapangan internal ya yang memang dari aplikasi itu sendiri, bukan pihak eksternal, bukan pihak ketiga, bukan outsourcing File collection atau debt collector lapangan yang kerjasama dengan aplikasi tersebut. Memang resmi dari aplikasi tersebut. Selama keterlambatan 34 hari. Waduh kacau nih bang. Kalau seandainya memang hal itu benar terjadi. Gue udah mau deket-deket 30 hari ini bang. Tenang jangan panik dulu. Tidak semua daerah ya. Tidak di semua wilayah. Hari ini 5 aplikasi raksasa tersebut. Uh, memiliki Debt kolektor lapangan Jadi jangan panik Dan jangan juga bertanya-tanya Di daerah mana saja bang Hari ini yang mungkin sudah ada Debt kolektor lapangannya. Pada dasarnya kebanyakan Aplikasi raksasa tersebut Menempatkan hanya Di kota-kota provinsi saja Di kota-kota besar saja Kalau rumah kalian itu Mendaki gunung melewati lembah Seperti Ninja Hatori Mungkin tidak ada debt collector lapangannya. Nah, Bang, gua udah keterlambatan 2 bulan lebih atau mungkin 3 bulan. Apakah debt collector lapangannya akan datang ke rumah? Nah di depan tadi di awal tadi gue udah kasih tahu Kalau seandainya memang di daerah tersebut ada debt collector lapangannya Mereka tidak akan membiarkan kalian berlama-lama ya Untuk menunggak pembayaran Itu artinya apa bang? Artinya di daerah kalian tersebut memang tidak ada debt collector lapangannya ya Jadi udah cukup jelas Nah, apakah 5 aplikasi raksasa tersebut, Shopee, Kredipo, Akulaku, Home Credit, dan Indodana akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Atau mungkin sudah ada di antara kalian yang mendapatkan pengalaman bahwa 5 aplikasi tersebut sudah melakukan penyebaran data? Nah untuk yang sudah punya pengalaman boleh tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sesuai dengan peraturan OJK ya untuk semua aplikasi ataupun produk pembiayaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK tidak boleh melakukan penyebaran data. Namun kenyataannya di lapangan hari ini banyak dari teman-teman kita yang melaporkan aplikasi-aplikasi pinjol raksasa dan sudah legal OJK ini banyak yang menelpon ke luar kontak darurat kok bisa ya padahal mereka ini tidak boleh menelpon selain kontak darurat tidak boleh menagih selain kepada kita loh bang apa aplikasi ini boleh tidak menagih ibu saya atau mungkin kakak dan suami saya tidak boleh dan OJK sudah beritahukan, ya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh menelpon kontak darurat selama kalian bersifat kooperatif. Itu maksudnya bagaimana, bang? Selama kalian melayani pertanyaan mereka, mengangkat telepon mereka dan membalas wa mereka, mereka tidak boleh menelpon ke kontak darurat apalagi ke selain kontak darurat dan mereka tidak boleh menagih hutang selain kepada kalian jadi udah cukup jelas jadi hari ini yang perlu kalian lakukan itu stop panik berlebihan pesan yang berulang kali aku sampaikan, supaya kalian tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan kalau hari ini masih tetap gerusak gerusuk kesana kemari, masih tetap memelihara rasa panik dan ketakutan maka kalian akan salah terus untuk mengambil langkah dan tindakan apalagi yang masih punya pemikiran ya untuk meminjol di aplikasi yang lain untuk bisa membayarkan tagihan di aplikasi yang yang mungkin belum mampu kita bayar Itu sudah pasti salah Itu sudah pasti akan membuat pusing kepala kalian Karena kita sudah sama-sama tahu Ketika kita berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi yang lain Sudah pasti tentu ada ya Biaya platform, biaya denda, bunga ini itu segala macam yang pastinya bakal membuat kalian pusing tujuh keliling. Jadi solusinya hari ini bertahanlah, berdiam dirilah dan jangan lagi gali lobang tutup lobang. Sambil kita melihat peluang apa hari ini yang mungkin bisa kita lakukan sehingga menghasilkan penambahan penghasilan. Ya, masalah hutang di aplikasi pinjol ini tidak besar Ini terasa besar ketika kita memang belum punya uang Nah hari ini solusinya apa? Kita cari uangnya lalu kita bayarkan hutangnya Yang penting jangan lagi gali lubang tutup lubang Ya Itu salah satu taktik dan strategi yang harus kalian jalankan Supaya tidak menambah beban hutang dan uh, semua yang hari ini menjadi sebuah apa ya yang namanya halangan Sehingga kita sulit untuk keluar dari zona-zona hutang pinjol ini Jadi udah cukup jelas Dan mudah-mudahan video ini bisa menenangkan hati dan pikiran kalian Bisa menggugah wawasan dan menambah penghasilan Oke baik jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh